Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun kalian berada. Dan di video kali ini kita mendapatkan cerita lagi dari seorang Mbak Nina. Bagi kalian yang belum tahu Mbak Nina siapa, cek video kami yang dua kemarin. Dan di situ kalian akan mengetahui siapa itu Mbak Nina. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2018, bulannya di sekitar bulan Juni atau Juli. Kalau di bulan Jawanya itu bulan Asura, bulan Sura terkenalnya Nah, Mbak Nina ini mendaki Gunung Merapi dan mereka berjumlah lima orang. Mereka berangkat dari Semarang itu sore sekitar jam 372, pokoknya sampai basecamp kali sampai base camp Kaliurang itu jam setengah limaan. Nah, mereka gunung Merapi itu via kali 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali singkat cerita mereka berkumpul di kali 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali 100 kali 100 sekitar jam kali 100 kali 100 kali tapi yang lain itu cuma bertiga, Mbak Nina, sama cewek satu, dan si cowok ini, cowok satu, yang dua masih nemu di hmm. Alasannya katanya mau cari lokasi dulu atau pola tahu. Nah, Mbak Nina ini sebelumnya udah diperingatin sama leluhurnya, karena Mbak Nina seorang, seorang yang seperti itu, jadi Mbak Nina ini punya leluhur, entah leluhur apa, kurang paham Ini ya jelas, katanya Mbak Nina udah diperingati Sama leluhurnya Jadi, leluhurnya e, Sudah tahu Yang akan terjadi mungkin ya Jadi sebelum, sebelum hari Beberapa hari sebelumnya Dua atau tiga hari sebelumnya itu udah memperingatin Lewat mimpinya Lewat mimpinya Untuk jangan pergi Kemana-mana dulu Untuk iya kalau aktivitas biasa nggak apa-apa, tapi ngomongnya jangan pergi marah-marah dulu tapi Mbak Nina disitu cuman bingung maksudnya pergi kemana itu apa gitu kan bingung soalnya mendaki ke Merapi ini belum di planning sama sekali belum di planning itu benar-benar dadakan karena teman dari Jakarta kebetulan waktu itu main ke Semarang terus minta naik gunung gitu jadi benar-benar datangkan nah, akhirnya karena tiba hari H, ha, Mbak Nina gak enak karena temennya yang minta naik gunung Mbak Nina akhirnya mengiakkan hal tersebut dan emang rasanya sangat janggal karena kemarin leluhurnya udah ngasih mecahan ngasih mimpi gitu malah akhirnya begitu kan jadi gimana gitu nah, singkat cerita mereka sudah di base camp akhirnya Mbak Nina berangkat dulu Nah di pesim ketika mau berangkat itu ketemu sama warga itu orang tua dia bilang, duh, main utawa, oh gimba, nah Nina bilang itu, oce oh, saiki, tasuk cusa bae, saiki lagi rame ramene Nah di situ mbak Nina kaget, rame rame dalam arti hal, hal apa ini? Padahal Pendaki pada saat itu cuman beberapa orang. Enggak sampai ratusan, enggak sampai. Hmm. paling cuman ya 20 lah. Enggak sampai, enggak sampai 20. Akhirnya hal tersebut gak dihiraukan. Sama Mbak Nina sama teman-temannya dihiraukan. Mereka cuman pamit terus minta minta doa keselamatan aja sama orang tersebut. Ya akhirnya hmm. orang tersebut pun nggak hmm. bisa maksain gitu kan. Terus akhirnya mereka mel uh, melakukan pendakian sekitar jam 5 tersebut itu. Mereka jam, jam 5 melakukan perjalanan dan itu hawanya emang udah nggak jelas. Jadi energi energi pada saat itu sangat besar. Jadi rasanya itu seperti sesak nafas tertekan gitulah. Iya kalau apa ya bom apa? sosok-sosok penampakan udah biasa nggak bisa diceritain soalnya sangat banyak enggak belum ada yang menonjol belum ada nah singa cerita mereka sampai di pos 1 nah mereka sampai di pos 1 itu maghrib dan temennya ini yang cewek ini dia kan pemula juga dia tiba-tiba muntah darah muntah darah ya, dia muntah darah terus dia ketika setelah muntah darah dia sadar dia muntah darah sampai keluar hidung darah semuanya itu dia sadar dia rasanya itu enggak kenapa-napa katanya dia kaget dong kenapa saya tiba-tiba gini mbak nina ini juga panik loh ini anak kenapa tiba-tiba gini terus akhirnya diobatin ditahanin sama mbak nina mbak nina kan kebetulan dia kan di divisi PPGD di bagian kesehatan, jadi dia tahu. Terus dia nggak sengaja bawa obat penenang, yang sebenarnya itu kan di semua gunung pun dilarang. Cuman kan waktu itu nggak sengaja ke bawah, terus akhirnya diminumkan sama anak ini buat biar dia tenang itu. Nah, setelah diminum ini. Tiba-tiba dia jadi aneh. Aneh, dia kok bisa sama bisa sama-sama melihat gitu loh. Di waktu itu, aku setelah udah ditangani, udah beres semuanya, mau melanjutkan perjalanan. Itu tiba-tiba ada dua sosok cewek dari atas dia turun. Nah, yang anehnya, dia satu gak pakai sendal atau sepatu. Dia cuma nyeker. Tapi dia bawa tas-tas biasa. Nah, dan pakaiannya itu yang satu pakai gamis, yang satu pakai kebaya. Yang satu itu donat cepot lari gitu. Yang yang belakang cuma jalan biasa aja. nah di, disapalah sama temannya ini yang cewek ini yang tadi mutadarah. "Mari, Mbak. ya mari gitu." Awalnya Mbak Dina itu bingung. Oh. Ini memang pendaki, manusia, orang, atau setan gitu. nah tapi mbak Lina cuma gak nggak menghiraukan ganti gitu, gubris yang menyapa cuma temannya ini yang itu yang muntah darah tadi nah yang belakang ini dia berhenti mbak kenapa ya? N -n Nanyain yang muntah darah tadi gak apa-apa ini ya, tadi apa? muntah darah sedikit terus ketika dia mau ngedeket si cewek ini yang menyanyainya tadi hmm. dia ditarik sama cewek yang udah duluan tadi ditarik sama temannya, langsung turun dia nah, si cowok ini dia bingung lo ngobrol sama siapa? karena dia orang ketawa, orang jawa lo ngobrol sama siapa? lo enggak ada orang yang disapa lo oh, digunung kan harus gitu orang apa? orang dari mana? kita sendirian di jalur ini, cuma bertiga udah, ayo lalu jalan iya, yo. terus ditanya lagi, dia kan lanjut akhirnya ditanya lagi di kamu Kamu bersama siapa? itu tidak ada orang, Dua orang masih nggak lihat gitu. ya kondisinya emang gelap, tapi kan harusnya tahu terus akhirnya Mbak Nina apa ngediamin apa menetangin mereka berdua lah biar Cek akhirnya kan wanita juga bingung ini apa ini yang dua tadi ini manusia masih ragu soalnya dibilang manusia emang real manusia memang manusia kuncinnya tapi di sisi lain yang cowok ini enggak lihat gitu lah akhirnya udah wanina udah udah lanjut jalan aja nah, singkat cerita mereka lalu jalan menuju pos 2 nah Mbak Nina di dalam, dalam hati, dia pengen nanya ke belakang. Naya ke belakang, naya ke tempat tadi, waktu mereka istirahat di pos satu, ya, emang belum jauh cerahnya. Ketika Mbak Nina nengok ke belakang, itu ada sosok tinggi besar, matanya kurang hitam tapi coklat, rambutnya uta-utan, gondrong itu, matanya merah. Itu lagi makan darah muntah itu tadi. Iya, di jelatin, ya merinding ah, aja. Cembalinan cuma Nina, disitu bisa cuma bisa istighfar setelah itu apaan. Terus akhirnya mereka jalan, nggak nggak ngomong ke teman-temannya, mereka jalan Nah, sampai di sebelum pos dua itu apa mereka kecapean akhirnya ya, mereka berdua sesuai bandana. Kemarinnya emang salahnya kan lambat. Mereka akhirnya minggir. Nah, ketika mereka istirahat tiba-tiba ada rombongan warga, rombongan warga banyak banget itu bawa obor. Bawa obor dari bawah menuju atas cuma bawa obor. Enggak enggak bawa peralatan senter sama sekali padahal kalau dipikir secara alam itu nggak mungkin masa iya kondisi gelap seperti ini cuma naik ke atas dan pakaiannya itu pakaian orang pakaian orang jauh zaman dahulu pakaiannya ada yang pakai petani gitu pokoknya bukan bukan zaman sekarang lah dari zaman dahulu nah, mereka bawa bor jumlahnya pun sangat banyak tapi muka mereka itu kosong, tatapannya kosong jadi enggak nyapa, nggak apa sama-sama cuma jalan aja mereka dilewati yang lihat cuma Mbak Nina sama si cowok ini tadi si cowok nggak lihat nah awalnya si Mbak Nina mengira ini emang warisnya beneran orang-orang beneran tapi yang cuma herannya itu masa nggak enggak ada yang nyapa nah akhirnya di belakang itu ada yang nyapa Adanya apa dia? Umurnya sekitar umur 15-16 tahun lah. Dia bawa obor di belakang. Nah, dia tiba-tiba tuh nyapa, nyapa mereka, monggo mas mbak. Ada yang apa menggolas? Wah, oh, tadi ini manusia. Ujar mbak Nina karena apa kecurigaannya udah terlewatkan itu. Oh. Nah, singkat cerita romon itu sudah naik duluan tapi mereka nggak terlalu jauh dia ikut dosok tapi enggak terlalu jauh nah sampailah di pos 2 itu eh belum sampai di pos sebelum, sebelum pos 2 lagi baru jalan berperangkah tiba-tiba itu si cewek yang ngepot tadi dia tiba-tiba ngedeket sampai ke depan muka bilang menu aku ya mbak dia bilang ikut aku yang mbak Sontok langsung kaget karena ketika muka di depan muka gitu mukanya bener-bener hancur hancurnya itu yang kayak habis kecelakaan terus kayak yang udah busuk kayak yang jahitan lah bener-bener udah hancur nah di situ Mbak Nina udah biasa ya Cuma kaget biasa aja Nah yang lebih gila lagi itu yang Temannya ini Dia Menjadi sampai histeris sekali Bingung sejauhnya ini Ini kenapa Ini ada apa Cuma bingung Kondisinya udah saya tuh udah mencekam sekali Suasananya udah mencekam sekali Akhirnya Mbak Nina Mau nggak mau Dia meminumkan lagi obat peranak Untuk si ini Dia minum sama dia Akhirnya dia tenang dan kondisi itu juga beberapa saat itu juga hati di bawah hati itu itu sepanjang jalan bunyinya kondilanta bunyi cewek ketawa gitu, malah akhirnya sampai apa dia ngecek ke bawah pun ke teman-temannya itu nggak bisa hanya dimatiin. Nah, ketika itu akhirnya mereka diterang, yang cowok diterang, yang cowok meng, udah tenang yang jauh udah tenang yang seomong udah udah mau lagi mereka langsung bersalana. nah di perjalanan Mbak Nina ini lihat ada banyak sekali uh, potongan kaki ayam sama kepala kepala ayam yang dikalungin sama bunga-bunga kamboja, bunga-bunga kenanga gitu. nah itu di di atas pos 2 nah disitu ada sosok ibu-ibu menggunakan daster yang makan itu tadi yang makan bunga makan pola ayam itu lagi dimakan ini apa lagi dalam hati dalam hati mereka ini, ini apa lagi? itu apaan akhirnya mereka udah bingung mau ngapain lagi mereka akhirnya nunggu nunggu temen dua cowok ini naik nah sehingga cerita temennya dua orang ini datang akhirnya datang menghampiri mereka kitanya tuh sama sama dua ini banyak ditanya e, kamu tadi lihat uh, dua cewek yang turun yang pakai kebaya sama agamis gitu dia lihat, lihat tuh itu sih udah mau usah dibahas di sini itu sih itu gak lihat ya karena tahu tuh gitu ya yang cowok satu ini yang diceritain tak yang tahu cuma teman-temannya sama teman jalannya ini. Akhirnya mereka menjalankan perjalanan. Nah, di sebelum eh, pasar buburan itu menuju pasar buburan, pos dua menuju pasar buburan, tempat camping. Nah, di situ hawanya itu, setelah pos dua ke atas, itu benar-benar kayak yang ditekan gitu kayak kerumunan orang banyak, mereka itu di tengah tengahnya gitu loh, hmm. saling berdesakan. Padahal kalau dilihat secara mata biasa itu memang gak ada apa-apa, orang mendaki, cuma mereka berlima, gak ada teman lagi dari bawah nggak ada. itu cuma berlima itu tapi rasanya itu sangat banyak orang gitu. eh, yang ditekan banget. Bahkan baru menit berhenti istirahat, menit istirahat, gitu. mereka kecapean di situ. nah ketika itu e, mereka istirahat di bawah pohon besar De, jadi pohon besar itu ada dua kanan kiri nah berempat mereka di sebelah kanan yang satu cowok ada salah satu di sebelah kiri hmm. nah dia kalau Mbak Rina lihat, itu dia e, dia kan nyender ke pohon tuh nyender ke pohon dan pohon, pohon itu, ada penunggunya itu tinggi besar. Mukanya itu kayak kayak reok, mungkin ya, kayak reyok, kayak layak gitu Tapi mulutnya penuh darah, kayak habis makan gitulah, hmm. Kayak habis makan atau apa itu nah, Mukanya itu penuh darah, uh, mulutnya. Nah, itu tiba-tiba dia seperti mau memakan si temannya Mbak Nina. Hmm. Karena Barina itu bukan zonasinya di situ ya, jadi Barina nggak bisa ngapa-ngapain di situ, cuman dia maju, pasrah aja, cuma bisa berdoa aja. Nah akhirnya si cowok ini dia seperti sadar, kayak kayaknya yang nggak enak gitu dia sadar akhirnya dia misuh tuh, jago anjing." pokoknya dia berkata-kata kasar lah. Uh, dia menurut pohon berdiri langsung misalnya masuk ke pohon terus akhirnya ditendang tuh, ditendang pohon Nah, pas di kakinya, akhirnya si cowok ini lari, nggak deket sama ini. Tolong tuh ini dikawasikan. Akhirnya badannya nggak bisa, nggak bisa. Ini bukan udah bukan soal taksonik udah sini, ini sudah punya udah diapa sangat besar aninya di sini. Akhirnya mereka buru-buru untuk melanjutkan perjalanan. Terus mereka melanjutkan perjalanan dengan masih sama, seperti ditakan gitu, seperti orang ramai gitu. Terus tiba-tiba jalan itu seperti ada gerbang, gerbang dimensi menuju ke alam lain. Tiba-tiba ada gerbang ya. Di depan gerbang itu ada dua penunggu prajurit itu yang bawa gerbang. Nah, si teman-teman ini minta break lagi Terus di depan gerbang itu Akhirnya baik break Nah, tiba-tiba perut Mbak Nina itu ditusuk sama salah satu penjaga gerbang itu Sama pembahannya